kalih udah apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kahar di YouTube channel Master Kahar Expedition. Hari ini kita berada di dermaga Mahakamir, kota Samarinda pasar pagi. Saat ini kita berada di dermaga tempat bertampangnya kapal pesiar Samarinda. Untuk perangkatan periode periode kedua itu sekitar jam setengah Guys kita sambil ngobrol dengan orang yang ada kita mau nanya-nanya Mas uh, dengan siapa Pak Mas oh biasanya kapal pesiar ini berangkat jam berapa Kalau biasanya sih kadang-kadang kalau yang itu sekitar jam setengah lima bisa berangkatkan kadang tertunda karena kendalanya penumpang juga perjalanan ada macet tapi di kan cuma jam enam sudah berangkat mas Dori Dori mas Dori nah. biasanya di sini ngapain saya fotografer ya fotografer ya jadi tiap hari apa untuk kegiatan kalau untuk regulernya biasa hari sabtu sama minggu terus untuk hari biasanya kadang-kadang di, di kateran dapatnya uh, sama dari pengunjungan kata lain yang datang ke sini jadi hari masih biasa biasanya setiap hari di sini kadang-kadang uh, panggilan dari kapalnya kadang-kadang gitu. oh, ya, kalau yang positifnya setiap hari di sini sabtu minggu karena regulernya pasti itu jalan setiap hari kalau ya tiket satu orang nggak dewasa kalau untuk dewasa kan dikenakan 500 jadi 50. di ya, atas 4 tahun itu dikenakan 25 pulauannya kita berikan biasa ikut kapal juga berarti. pasti sudah ya? Pasti, ya, sudah ya pasti sudah ya iya pak ya, itu terberarti ikut lagi hari nah, ini sih enggak kayaknya hari ini untuk nggak aja ya guys <laughs> yes. Buat teman-teman yang ingin ikut kapal pesiar Yang ada di kota Samarinda ini uh, Untuk biaya tiketnya sendiri Anak-anak uh, itu sekitar Rp25.000 lima 25000 Nah Untuk orang dewasa itu sekitar Rp50.000 Jadi kalau teman-teman yang ada di luar kota Samarinda Satu informasi bahwa Kapal pesiar ini dia ready setiap hari sabtu dan hari minggu tiga kali keberangkatan ya mas ya tiga kali keberangkatan setengah tiga, tiga, setengah enam dan jam delapan malam <tuh> <tuh> <tuh> Ntar lagi mantap uh, oh, ya Oke, Okay, saya, setelah kita pinjam-pinjam dengan uh, Pak Dori, salah satu fotografer yang ada di sini. Uh, saya akan ambil tiket yang sudah saya booking. Mudah-mudahan kita cepat berangkat. Bapak, Betong ya? Bapak, Kakak, Pak, kawan, misalkan bisa. Betul, iya, iya, iya, iya. Misalnya, enggak sebesar yang paling Oh, yang Betong ya, Mas? Yang putih, cuma sudah huruf A. Iya, sama aja sih. Ini, ini nanti bapak tadi kan, udah Kita sama sama. Oke, yes, saya perlu hmm. hmm. nah, ada, hmm. ada banyak 20. sesuai nanti kalau ada datanya. ya pesen kita ayo kita review kapal pesiar. Bangja dulu jam berapa? kita ayo kita review kapal pesiar. Guys saya sudah ngambil tiket kita review kapal besok kita guys ini kapal yang ada di nah ini kapal ini ada cafeteria karena ada sound system meja-meja dan kursi ini ini ini ayo kita dapatkan. Yes. Ada lima kapal pesiar Yang standby untuk berangkat pada hari ini Nah kita berangkatnya dengan kapal peserta Ini ruang terbuka Di lantai buah kita mau tanya salah satu penumpang yang siap untuk berangkat di kapal ini? Ya, ini dari kota mana? Mas, siap. mana dana -dana? Ya, pak. Siap, pak? Harry pak. Pak Harry. Ya. Dari Samarinda juga. Samarinda sama ya? ya. Sering naik kapal pesiar. Baru ini baru pertama kali ini ya? ya. Bersama dengan keluarga ya. Iya. Ada Biasanya informasi naik kapal pesiar dari mana? biasanya sih lihat, -lihat di media sosial. Kalau menarik gitu kan. Kalau misalnya berangkat jam berapa sih? Gitu? Infonya sih berangkat jam 5 nah, Ini banyak kerjaan. Setengah Jadi belum pernah ya? ya, ya. ya, sekali ya. Coba kita tanya lagi temuan yang lain. Oh, nanya-nanya nih kita dari twitter channel Mas Oh, sudah sering kali naik kapal pesiar ya? iya. sering terus terus terus terus kali ya. Sudah ya? Sudah berapa kali? Ya, Bersama, kali. Mas, berapa kali? terus juga naik, oh, terus ya. naik. Nah, pertama. kalau ya. pertama? kedua. sering? dari mana kota mana? saya di Samarinda. Samarinda ya. saya di BPK Samarinda. oh iya beliau dari Bontang. dari Bontang. iya. senang ya bu ya. Enak Enak, wasp, uh -huh. ulang tahun anak saya 17 itu. Di sini? Iya, oh. sudah sudah oh, Dengan ini siapa? Uwati, ya? Ya, mana? BPKAD. BPKAD, BPKAD ya? Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Jadi, guys, Ibu Wati ini Oh, sudah sering kali naik kapal ke sejar nah, kali ini beliau membawa Tamu dari Bontang, Bontang beserta Makassar, Makassar. Oh, dari Makassar Dari Makassar ibunya, Bontang Ibu asli orang Makassar Saya orang Mandar Orang Mandar oh, Mandar, Uang. Polman ibu, ibu dan ibu buat dari Mandar Beliau dari Makassar Beliau dari, dari oh, Bontang. Makassar, Bontang Oh orang dari Makassar, tapi di Bontang Oh orang Makassar di Bontang Juga di Bontang? Bontang. Bontang. Bontang. Kelurahan Baru pertama kali ini merapatkan uh, kapal wisata yang ada di sana. Ya buat terima kasih atas Siap. Terima kasih. Oke okay guys, uh, kita rehat sejenak ya setelah kita ngobrol dengan beberapa penumpang yang akan berangkat kita kali ini dan sebentar lagi akan berangkat Oke okay, terima kasih